yang lain. Ya, QA dari yang ada di chat saya akan jawab, ada yang angkat tangan empat orang kayak nanti selang-seling ya. Pak, kalau saya stroke bisa sembuh enggak? yang pertama intinya saya ulangi pola nafas ini yang pasti dijanjikan gitu kan, saturasi naik 99 atau 100. Dari 95, 97, dari 97, 99, dari 98 100. Lalu saturasi ya saturasi udah ya, pH dari tujuh eh delapan, Nah, dengan pH alkali dan saturasi 100%, stroke itu kenapa sih gitu ya? Terjadi penyumbatan. Kolesterolnya tinggi, campur gula lagi, darahnya kental. Pas nggak ada gula, Pak. Ya enggak ada gula, gulanya normal, tapi waktu marah, Tuhan itu orang itu mekanisme tubuh itu begini. Orang marah mau berantem, dia siapkan energi. Ternyata lemak, karbohidrat dilepas jadi gula. Jadi orang itu kalau marah gulanya naik. Jadi ada orang enggak diabet, waktu strokenya itu waktu marah karena sebenarnya dia kolesterolnya tinggi. Kolesterol 300 enggak masalah selama gulanya rendah. Saya enggak ada masalah gula, Pak, cuma kolesterol aja gitu. Tapi masalahnya pas marah itu gula bisa naik. Jadi kalau eh, tekanannya tinggi jadi stroke. Nah, apa yang terjadi dengan stroke? Kenapa stroke? Mungkin pembuluh darahnya atau biasanya pembuluh darah tertentu, bisa yang biasanya bukan yang di Arteri, ya, itu kan lubangnya gede, ya, yang di otak, yang di leher, yang di tangan, yang mengatur gerak tangan. Ada penyumbatan, menjadi stroke. Nah, lalu sembuh, tapi kakinya, caranya, pinjang-pinjang, kakinya susah bergerak, tangannya susah bergerak. Kenapa stroke bisa sembuh gitu ya? Karena waktu uh, olah nafas, saturasi oksigennya banyak, 99 ratus pH-nya tinggi. Kalau tadi Bapak mungkin akan perhatikan juga tadi, terjun jantung mungkin malah naik. Tapi percaya apa saya lagi? Naiknya tidak berbahaya karena itu yang ngatur si tubuh sendiri, melihat oksigen banyak. Nah, artinya oksigen ini dialirkan kemana-mana, termasuk ke tempat-tempat yang dulu kena stroke, sehingga biasanya nanti akan ada sensasi di situ, kayak keseptrum, gerigi-gerigi, atau enggak rasa sensasi apa-apa. Kita enggak usah berfokus pada sensasi, kalau saya enggak ngalami gerigi-gerigi Ya, gitu ya tapi nanti tahu-tahu akibat stroke tangannya susah bergerak, nanti gampang bergerak. Waktu operasi sininya pegel, Pak. Pegelnya makin berkurang, makin berkurang gitu ya. Nanti tapi enggak bisa kayak obat kimia ya, obat apa salep, wah sakitnya hilang gitu ya. Nanti kan kambuh lagi. Kadang coba mengurangi rasa sakit. Nah, olah nafas ini menyembuhkan. Artinya nanti begitu sembuh permanen. Ya. Orang teman saya ya sahabat yang juga saya belajar beberapa hal dari dia Pak Eko Yudo tamtomo ya itu menyebutnya sembuh paripurna Wah saya juga senang dengan istilah uh, beliau ya yang mengkhususkan diri mengabdikan diri pada khusus olah nafas untuk diabetes nah saya membuka kelas untuk yang Umum sajalah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri, ya. Tapi mudah-mudahan, ya, kalau orang Islam berkata "insya Allah", gitu ya. Kalau saya Kristen, mudah-mudahan semoga bahkan ada melangkah dengan iman, gitu, yakin, ya. Tapi kita tidak boleh begitu, ya. Katanya, kita kabur. takabur, jadi tapi mestinya termasuk bisa sembuh lewat olah nafas walaupun butuh waktu.